bener-bener loh, benar-benar loh Ini Tiara sayang, tolong, tolong dong Tiara. Tiara Tiara petir sayangku. Sap, sap. Astaga, kopla bijotanya nggak ada cu Wah, emosi guys aku Tiara lagi dong. Uh, Tiara lagi cuy. hmm mamam kau. Hmm, mm, sudah betul. Hmm, sudah betul. Merah pasti connect. Hmm, mamam kau, angkat lagi dong. Sap. Bam, mamam kau. Sap, sap meledak guys bam langsung guys sinola tombol subscribe gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun berdaya, omsas, um, tiastu, damai, sejahtera Beserta kita semua anggota aku Selamat datang kembali bersama Bang Freddy Dimana kelompokan di agen terdahsyat, terbarbar, tergacau, termantap jiwa Anjay, agen 338 alien anggota aku Hari ini seperti biasa kita mau gaskan lagi barbar -bar. Insporkan lagi di get of Olympus the game of kakek dajal Aku bawa 60.200 kita barbarengan Di beth 6.000 seperti biasa Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Ayo kakek kita buy anjay Come on Hijau Nice Kuning Buat teman-teman yang baru saja bergabung Sekali lagi aku ucapkan selamat datang brotherku ya Salam kenal dari Bang Freddy Jangan lupa guys support terus Bang Freddy Dengan cara subscribe, like, komen, dan share-share-nya Ini najis cu perungkat guys Astaga Jadi malas aku Terakhir Oh iya masih ada harapan guys Comeback Israel. 13 uh, Berapa? 90 ribu ya BAM! 93 ribu nice, nice, nice, nice Nice Masih ada harapan Di situ, di mana Di selama ada harapan Di situ, di mana Di laman, di mana uh, Mantap jiwa gak sih Yuk kita gas kan Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Hasil yang kok takut Come on Dimulailah dikasih harapan sedikit Sama dia kan Udah gak lama dibanting lagi sama dia Emang kurang ajar nih lama-lama kayak dajal, guys. Ayolah. Come on. Janganlah seperti itu. Berikanlah aku sikit-sikit, guys ya. Napas gitu napas. Nice. Oke, okay. 6. Lumayan, tambah lagi biru. Oh, cantik BBI Come on. Sampai 50.000an lumayan, guys. Ini baru mantap jiwa nih lumayan. Setidaknya setidaknya ada ada ada damage-nya, guys, tau. Setidaknya ada, ada ininya lah, apa namanya? Ada penyambungnya, guys. <klihat> <klihat> yo yuk, yo, yo, kita gaskan lagi. Come on. Buat teman-teman yang baru saja bergabung sekali lagi aku ucapkan selamat datang brotherku ya. Khusus bermain di kakek aku mau mengingatkan barbar e-sportnya lebih berhati-hati, guys ya. Karena barbar e-sport di kakek itu sangat nyakitin perasaan, guys ya. Kadang-kadang itu parah sekali ya, guys ya. Gak pakai otak, gak pakai sedotannya. Lebih hindari sedotinja, brotherku jadi kalian harus benar-benar peka ketika slot itu lagi gacor itu bagaimana ya? Karena pada dasarnya Kalau dia lagi gacor cuy, ya kan Kalian mau ikutin pola aku atau pola manapun Itu pasti bisa memberikan profit yang pasti Cuma semua balik lagi, kalian harus peka dan menjaga emotidi Slepew Anjay Yuk kita gaskan guys Skibik-skibiknya kita gaskan Come on, skibik-skibik Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on Ungu, oh, nice, kuning Wow Biru, wow Angkat keteku Bam, 500 wanjai oh, 500 tuh. Ngarepnya tinggi sekali 90 Nice Lumayan guys, daripada lumayan Toh, Lebih baik ada tadi daripada tidak ada kan Lumayan, kenapa? Karena ini adalah uh, pertama Spin pertama Yang langsung dapat kali 6 uh, Jelas beda nih guys Uh, uh, uh 19 cuk, wow, wow, oh, kakek lagi baik guys, Bam, 45000 nice, Yuk bisa yo 6000 nih guys, angkat lagi dong, angkat lagi dong, aduh, aku pikir angkat terus sama dia guys, nice, oke, okay. uh, uh, kuning gak uh, sulit, come on, ayolah, come on, uh, biru tua, biru muda. Aida. Jangan PHP tolonglah cuy. Sap. Aduh susah guys ini enggak ada yang di depan tuh. Wah, bajingan benar-benar. Geblek asu. Di depannya doang bagus tuh, belakangnya macam ampas. Astaga. Oh, ini lumayan sedikit, guys. Umum. aduh, aduh, aduh, aduh. Gak ada ahlak, gitu. Wah gila lo. Kolesterol aku langsung naik, guys. Tidak buka kolesterol. Gak ada bunga, kolesterol guys Astaga benar -benar. Cuk guys, emang benar-benar kadang-kadang guys ya nge kali lu lama-lama lumayan beginian tuh, cu. itu udah bukan apa-apa masalahnya guys itu di depan itu udah enak banget guys ya kan, 2 spin out juga guys, juga 19 tadi kalau aku nggak salah kan perkaliannya kan Anja itu merem tuh harusnya juga, aduh kalau kembali tidur di toilet juga langsung udah pasti JP tuh harusnya cuman kalau langsung JP kan kayaknya gimana gitu ya <laughs> Oke kita gaskan lagi mulai dari awal turbo lagi polanya beradarku ya. Semoga kawan-kawan semua dapat mendapatkan apa namanya profit yang baik lagi guys Karena pada dasarnya aku selalu mengingatkan, mau main dimanapun, bagaimanapun kita targetnya jangan sampai cari jackpot, bermainlah mencari profit. Sebab kenapa kalau kau cari jackpot Logikanya seribu kali kau main Berapa yang jackpot? Belum tentu satu Tapi kalau kau mencari profit 10 kali kau main Berapa yang profit? Ya bisa 10-s sepuluh 10 sepuluhnya Jadi bermainlah dengan bijaksana Jangan sampai kalian kena mental Ataupun memiliki Apa namanya ya Mindset yang salah di dalam bermain guys Oke kita gaskan lagi bersama kakek dajal Pada hari ini Kids Oh Olympus Come on Merah Wow Ini sih ini sih Ya so far so good lah guys Lumayan lah, lumayan naik turun-naik turunnya Naik 67 oke okay, kan Ada perlawanan tadi, slot lagi sama dia Balik lagi ke cepat Oke, okay. kita gas Yuk, cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on Nah, kakek ajal benar-benar guys Angkatlah tanganmu kakek Sekali-sekali gitu ya Pelit lo Kalau udah pelit-pelit banget Emang ini Kakek bekongke Kima-kima Jangan lupa beradarku ya Buat kawan-kawan yang ingin mengerti dish Yeah Asik <tuh> <tuh> yo <yuk> <yuk> jangan dulu Jangan senang dulu kau Ayo lagi Kayak tadi Kayak tadi 19 di awal Yuk Sap Kali 25 Sap 50 Sap 100 Sap 500 Sap Dua juta, ah, PA bener-bener, guys! Oh, 6 lumayan, gak gak gak, gak peah, gak peah. Bisa nih, bisa nih, bisa yuk! Yo, bisa yuk, bisa yuk! Semua bisa, come on, come on! Astaga, guys! Empat puluh dua ribu doang, tuh. tembaklah astu, astuh astaga naga astaga astaga giliran begitu kok tembak kau astaga kue wong bu aruku nama kodore koweit lumayan gitu pem selebel anjay anjay hijaunya gak mau meledak lagi Ya, nice doang satu guys Gila apa enggak gila begini kita guys Bet 6000 ribu cuma seratusan cu Eh 200 sih Lumayan lah lumayan untung aja Untung aja Dan seperti biasa orang Indonesia Untung aja ada isinya ya kan Untung aja orang Indonesia guys Masih ada untungnya guys Yuk kita gaskan normal Kalau nggak ada bah sedap kali kau rasanya karena kau kalau kau bayar aja 480 k itu tadi untungnya kita gratisan Cok. nah 10 kayak gitu baru benar dari tadi loh aduh benar-benar ini gak ada otaknya guys. agak ada biji otaknya benar-benar. baru benar-benar guys. Yo kita gaskan lagi braderku ya. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Buat teman-temanku yang baru saja bergabung sekali lagi aku ucapkan selamat datang braderku ya. Salam kenal dari Bang Freddy. Jangan lupa guys support terus Bang Freddy dengan cara subscribe, like, comment dan share-share-nya. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang bersama Bang Freddy guys. Jangan lupa juga join komunitas aku guys ya. Join komunitas aku yang ada aku di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Selamat datang di Agen 338. Yo kita gaskan. Kita gaskan. Kita gaskan. Kita gaskan. Oke, okay, udah 500 guys, guys. Ya, apa udah aja kah? Wah, galau guys aku guys Waktunya udah lumayan sih, 10 menit wis kita coba Abis ini aku pamit undur diri brotherku ya Terima kasih banyak yang sudah hadir Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy selanjutnya Dadah Abis ini guys, kita coba sekali lagi ya Biar nggak penasaran Kayak mau ngasih loh Cuman udahlah udah cukup lah Udah cukup guys Jangan jangan seraka, ingat guys Eh, lagi, guys, tapi guys, eh, kita gaskan normal. Es, cepat dulu, masa iya keadaan ada isinya kan? Come on Idih, idih, masih ada. Untung aja, untung gua nggak udahan. Cuy, cuy, cuy, cuy, masih ada. Cuy, cuy. Kita lihat dulu, jangan senang dulu. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Korek-korek, cukur-korek, cukur-korek, cu, kore, kore, cu. Come on. habis ini kita cabut brotherku ya. Udahanlah, udah udah. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir. Jangan lupa guys support terus Bang Freddy dengan cara subscribe, like, komen, dan share share -nya. Sampai berjumpa di konten yang Bang Freddy selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun budaya umpun swastiastu, damai sejahtera. Beserta kita semua kota Dadah. Come on. Si dapat ekstra free trot dong Oke okay, nice nice nice 15 Oke okay. harusnya sih besar ini guys ya Harusnya sih besar Super bihun oke okay. oke okay, nice Masih bisa brotherku Masih bisa yakin lagu guys Meledak yuk meledak yuk meledak yuk Meledak ini guys Beledak beledak beledak beledak, beledak ini kayaknya Ayolah ayolah Jangan sampai dikasih ke canggih hijau dong Canggih hijau hmm. Come on Gaming gak sih, keren lah ya, mantap jiwa lah ya. dacing jadi cacing atau cacing jadi mana? Come on! Wada, wada, sap! Ayo lah angkat dong, angkat sedikit aja, sedikit. Ayo, woi, bekongke, sap! Astaga! Pertarungan kita, guys. Panjang kali ini, come on! Di najis, najis, sebentar, najis. Sap! Widih, bener-bener loh, benar bener loh. Ini tiara sayang, to tolong dong tiara. Tiara, tiara petir sayangku. Sap, sap.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 Udah, udah, guys. Udah, udahan. <tuh> gila, gila. Gila, gila, gila. udah, udahan. udah, udah, Cabut, cabut, cabut. Cabut, guys. Ya. Aku abis ini cabut, guys ya. udah, udah, udah, udah, guys. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Terima kasih banyak pada Terima kasih banyak pada Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya. Dadah! Astaga! Gila, gila, gila! gila gaming guys. ggg, gaming guys ya ggg, ggg, ggg, Oke okay. Dadah